Tentu saja aku mencemaskan Nimboli Mereka menculik Sifam karena mereka pikir dia Nimboli Ayah oh Dewa Bibi mereka baik-baik saja kan? Ya berkat Bibi mereka baik-baik saja Kamli sampai sekarang aku masih terus merasa cemas Kalau Sifam tidak memakai pakaian Nimboli Mereka akan sudah menculik Nimboli Syukurlah Nimboli aman Tapi kasihan juga Sifam Usianya sama dengan Nimboli Untung dia berhasil lolos dari mal. Dia menghadapi kejadian yang buruk Dia pasti ketakutan bibi Ya Aku tidak tahu tentang dia tapi Orang-orang di rumah ini sudah berubah Sekarang katakan apa kesalahan Nimboli Apa dia bersalah mereka menyalahkan dia dan terus menghukum. Kenapa? Huh? Itu tidak adil. Ini bukan kesalahan Nimboli kan? Itu sudah jelas. Ya, itu Diana. Orang-orang kaya di sini terus menekan putriku. Mereka terus memarahinya. Mereka bilang anak mereka dalam bahaya karena Nimboli. Setelah mendengar semua ini, Nimboli pasti merasa sedih, Bibi. Kau tidak tahu bagaimana aku harus berusaha untuk menghibur Nimboli di rumah ini, nah. Selama ini aku berpikir Nimboli bisa tetap ada di sana karena Bibi selalu bersamanya. Tapi Bibi, aku tidak habis pikir. Jika mereka tidak peduli tentang Nimboli dan tidak menyayangi Nimboli, kenapa mereka memaksa Nimboli untuk tinggal di sana? Bibi, menurutku sebaiknya... Dan Limboli, kemari saja ke Jalra. Ya, kau benar, Kamli. Tapi aku akan tetap di sini untuk sementara. Semoga sikap mereka akan berubah menjadi lebih baik. Kalau tidak, aku pasti akan datang ke sana dan menghabarimu, ya? Kalau kau di sini, kau akan tahu betapa buruknya mereka memperlakukannya. Khususnya Bu Anandi. Itu sebabnya aku minta kalian pulang. Sebaiknya Bibi dan Nimboli datang saja ke Jalrah ke rumahku. Di sini tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti kalian, Bibi. Semua orang di sini mematuhiku. Aku mengendalikan semua, bisnis, rumah, segalanya. Sampaikan salamku kepada Nimboli, Bibi. Salam. Ya. Yeah. Hey. Aku rasa Sivam sedang menggambar. Biar aku lihat. Hei, gambar apa ini? Hanya satu mata. Mungkin dia lupa menggambar mata yang lainnya. Aku akan menggambar mata kedua dan melengkapi gambarnya. Sivan tidak akan marah lagi kepadaku, malah nanti dia akan senang. <tuh> iya. menelpon. Aku menanyakan situasi di jalra. Ya, aku mendengarnya. Kau mengatakan sesuatu tentang perilaku Anandi dengan Nimboli. Ya, aku mengatakan padanya betapa baiknya kalian memperlakukan Nimboli di sini. Kalian juga menghormatiku Dan Bu Anandi sangat menyayangi Nimboli Anandi adalah ibunya Nimboli Tentu dia menyayanginya Kasih sayang seorang ibu tidak ada batasnya Iya yang kau katakan itu benar Untungnya kalian tidak mendengar semuanya Bagus, gambar Sifam sekarang sudah selesai Nimboli, Nimboli apa yang kau lakukan? Berhenti Oh ya ampun Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau merusak gambar ini Aku bekerja keras membuatnya tapi kau malah merusaknya Ada apa nak? Apa yang Nimboli lakukan, Nenek Buyut? Siva menyimpan gambarnya di sini, lalu Nimboli merusaknya. Lihat, Tuh, apa yang dia lakukan pada gambarku ini? Dia telah merusak gambarku. Ibu, tidak nak, kau salah. Aku minta maaf padamu untuk kesalahannya, nak Dia pasti tidak akan mengulanginya lagi Tidak, ibu Aku tidak nakal Aku hanya ingin membantu si Ivan. Tapi jika aku tahu Kalau mata lainnya tidak boleh digambar Aku tidak akan menyentuh gambarnya Nah, dia hanya mencoba membantumu Membantuku? Ini caramu membantu orang, kau merusak gambarku Ibu, aku sudah menggambarnya dengan bagus Aku hanya ingin menggambar satu mata Tapi dia... Ya, dia membuat kesalahan Tapi Sifam, dia tidak tahu kau hanya ingin menggambar satu mata ha, Baiklah, begini saja Sekarang saling minta maaf dan berbaikan hmm? Ibu, kenapa aku harus minta maaf? Apa aku membuat kesalahan? Kau tidak salah, tapi jika kau menyimpan kertasnya di tempat aman, ini tidak akan terjadi. Nenek Buyut, di mana lagi tempat yang lebih aman selain kamarku? Aku yang salah. Seharusnya aku tidak menyentuh gambar Sifam tanpa izin darinya. Jika aku tahu, aku... Aku tidak akan menyentuh gambarnya. Aku minta maaf. Aku membuat kesalahan. Sifan dia sudah minta maaf dengan tulus. Maafkanlah dia. Dan kau juga memarahinya terlalu keras. Kau juga harus minta maaf hmm? Maaf Ayo Ma. Ayo Ikuti aku Sudah bilang berkali-kali, jangan bermain dengan Sifam Aku tidak bermain dengannya, ibu Aku mencoba membantunya Kau sudah selesai membantumu? Kau lihat apa akibatnya? Sekarang Nimuli pasti sedih Kau telah memarahinya Sifam Walau dia mencoba membantumu Itulah sebabnya ibu bilang padamu Untuk memahami apa yang terjadi sebelum kau marah atau terkadang orang lain bisa menderita karena kemarahan kita. Jadi maksud Ibu, Nimboli tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Jadi aku yang nakal. Semuanya salahku. Tapi Ibu, nenek buyut dan penghir baik hati memarahi Si Fem di hadapanku. Mereka juga membuatnya minta maaf padaku. Semuanya hanya pura-pura. Mereka memarahinya supaya kau diam, nak. Nimboli, si itu anak keluarga ini. Di anaknya Bu Anandi. Tentu saja dia lebih dihormati dan lebih penting bagi mereka. Kenapa ibu tidak adil? Kenapa ibu selalu mendukung Nimboli? Ibu selalu melakukan ini padaku Ibu dia merusak gambarku Guru akan memarahiku nanti Karena kesalahannya Tapi ibu masih merasa Mimboli tidak salah, tapi aku yang salah Tidak si Tidak ibu, aku punya akal bu Aku memperhatikan segalanya, ini benar Aku diperlakukan tidak adil berkali-kali Di perayaan Dusera Waktunya mengakhiri Rahwana, simbol kejahatan Nimboli? Nimboli! Ibu! Ibu! Apa yang kau lakukan, Nimboli? Ibu jadi terluka! Sifa. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik saja. Jadis kita harus melapor ke polisi. Sekarang sudah jelas sekali. Nimboli tidak aman. Ada apa dengan kalian? Karena dia para penjahat itu menculikku, menyiksa aku juga. Tapi kalian malah mencemaskan dia. Ibu mencemaskan Nimboli. Bukan aku. Kenapa, Bu? Setelah semua yang terjadi, Ibu memintaku untuk baik kepada Nimboli. Apa istimewanya dia? Katakan padaku. Istimewa? Kita berdua punya hubungan istimewa dengan Nimboli Sifat. Dia adikmu yang kita berdua rindukan selama ini Kalau saja ibu bisa mengatakan Apa hubunganmu dengannya? Sifam Tidak punya hubungan denganku Aku tidak akan bicara dengannya Sini. Ternyata dindingnya cukup kuat, ayo teruskan. Kita ya. pasti bisa. Ya. Ya. jalan kebebasan DKI. Iya. Ayo, Lebih cepat lagi. Iya, iya. Ya. Ya. Hardayol. Sipir. Semudah Iya, Pak. Atau pintu ini tidak dikunci? Oh, ini. Apa ada orang di dalam? tidak ada pak. Ayo, ya, ayo. Tapi aku bisa memeriksanya. tidak. Lanjutkan saja tugasmu. Biar aku saja. Telepon dari komisaris, katanya penting Baiklah, ayo Hampir sah Ya, tapi lihat, sebentar lagi kita bisa melarikan diri Dengar, besok sore saat semua orang di halaman kita akan kemari dan lari dari tempat ini untuk selamanya. Oke, baiklah. Setelah itu balas dendamku akan dimulai dan semua musuhku akan tiada. Ada apa nanti? Papa Sifam sudah tenang, nah? Itulah yang baru aku bicarakan dengan Dokter Anan. Karena masalah kecil menyebabkan Sifam dan Nimboli terluka Sifam tidak mau bicara padaku Aku tidak tahu harus berbuat apa Nenek Siapa yang harus aku tangani dulu, Nimboli atau Sifam? Dan bagaimana aku menanganinya? Selain itu kebencian Nimboli terhadap ibu kandungnya Entah kapan aku bisa mengatasi ini dan bisa dekat dengannya Nenek Bagaimana aku bisa menghancurkan kebenciannya? Bu Manggala sudah membantuku. Tapi walau begitu... Maaf Bu Anandi. Tapi mengenai masalah ini... Pendapatku tentang Bu Manggala Sangat berbeda dengan pendapatmu. Aku sudah pernah mengatakannya... Dan aku akan mengulanginya. Agar hubunganmu dan Nimboli lebih baik... Kita tidak bisa bergantung pada Bumenggala Karena itulah kita harus melakukannya sendiri Kita harus mencari tahu Sebesar apa Nimboli membenci ibu kandungnya Dan kenapa? Untuk itu kita harus mengatasinya sendiri Aku... Dokter uh, Kalian sedang membicarakan diriku apa kau tidak membawa boneka beruangmu? Apa kau sedang marah padanya? Tidak, tidak seperti itu Beruang itu sangat besar Aku tidak bisa membawanya kemana-mana Jadi aku membawa boneka ini Coba lihat bonekamu Wah, wah Ini boneka yang sangat cantik Iya, penyihir baik hati aku dan ibu pergi ke pasar untuk membelinya kan sesuatu. Kau kenapa memanggil bibimu sebagai ibu? Karena bibi memintanya dan aku suka memanggilnya sebagai ibu. Itu sebabnya aku memanggilnya ibu. Itu bagus sekali nah. Tapi apa kau pernah berpikir kalau kau menemukan ibu kandungmu, kau akan memanggilnya apa? sana. Kau busuk dan bau sama seperti sampah Itulah sebabnya aku meninggalkanmu Sampah itu selalu dibuang ke tempat sampah Bukan di dalam rumah Itulah sebabnya aku tidak ingin kau lahir di dunia ini Katakan kau akan memanggilnya apa? Penyihir! Adapanku, aku akan melemparkannya dengan batu. Jangan katakan itu, Nak. Ibu. Itu yang akan aku katakan kepadanya. Kebencian, dia hanya membenciku dan aku juga sangat membencinya. Bagaimana kau tahu kalau ibumu itu jahat? Siapa yang bilang padamu? Siapa yang mengatakannya? Tidak ada. Tapi aku tahu itu benar, jika ada yang bicara tentang ibu kandungku lagi atau memintaku tinggal dengannya, aku akan pulang ke rumahku selamanya, aku akan kejaran.